Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Dilar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 Baiklah sahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Sebelumnya kita semua dibuat kaget bahagia persahabatnya oleh Lesti dan bilal yang di akun Instagram pribadinya Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa membuat bahagia semua fans Lesla lovers di seluruh dunia dan tentunya dalam postingan Dedek Lesti banyak sekali komentar doa yang diberikan oleh sahabat-sahabat terdekat Lesti kejeraba sahabat ya kita lihat dalam postingan tersebut ada komentar diberikan dari akun Siti Liza 2013 mengatakan Masya Allah de, Bismillah ya Happy Always sama Waya de, banyak yang doain, Insya Allah jalannya baik, Amin. Tentunya itulah komentar yang sangat positif persahabatnya dari Siti Liza. Mudah-mudahan saja selalu banyak orang yang mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga kita lihat di sini ada sebuah komentar yang dituliskan. Dari Kak Fahrid Mufama Cetar mengatakan Ya Allah ya Tuhanku semoga lancar sampai hari ha dan sampai selamanya mereka bahagia Terharu aku loh sayang inilah kebahagiaanmu Semoga bilar selalu membuat kamu bahagia Buat leslar ayo kita kawal sampai akan Masya Allah luar biasa Dukungan yang tulus diberikan dari Kak Fahrid Mama Cetar Persahabat yang mudah-mudahan banyak orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu mendukung, mensupport hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Kita tetap kompak persahabat yang untuk selalu mendoakan, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu lancar untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat, di mana kita lihat persahabatnya kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang terdekat. Salah satunya dari kak Renzila Zuari yang mengunggah sebuah postingan foto editan di Ya Wow, cie cie, kata bang Renzila Zuardi, dan mengusung sebuah kalimat lancar lancar ya Rizky Kejora lesti bilar, masya Allah. <tie> Ini cute banget editan dari Kak Renzi Lazuardi, mudah-mudahan saja Tentunya ini adalah penyemangat buat kita semua para fans untuk selalu mendukung mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya sini kita ada persahabat dari kabar terbaru juga nih di lokasi syuting Bilar lagi joget nih masya Allah kayaknya lagi lenturin pinggul persahabat ya Lindr pinggul untuk nanti kalau bersocok tanah bersama Lesti biar nggak kaku. Aduh, cute banget ini bersahabat ya. Postingan tersebut juga telah diunggah atau di kembali oleh tim Lesti Bilar Ada kalimat caption yang tuliskan fokus ke Osas. Wow, bikin ngakak nih persahabat ya. Kita lihat juga nih banyak komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun LesLordken dari 01 mengatakan Kakak mah udah gemulai fokus ke pinggul Masya Allah Selanjutnya bersahabat ya Ada komentar diberikan dari akun Sriyanti1150 Mengatakan Sudah pinter goyang ya sekarang mah Goyangnya nganu banget Masya Allah <gimana> Ini cute-cute juga komentar diberikan Mudah-mudahan saja Selalu banyak orang baik untuk mendoakan yang terbaik juga untuk Lesti dan Bilar. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kejutan malam hari ini selanjutnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Silahkan berkomentar bagaimana tanggapan kalian. Persahabat ya, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.